Kemudian bentuk kertasnya kita klik di sini design. Kemudian kita cari size untuk ukurannya kita pilih yang custom. Di sini kita pilih kertas yang biasa adalah A4. Ini contoh layer yang telah kita buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Serba. Kali ini akan menyampaikan materi tutorial uh, membuat flyer dengan tujuan media cetak. Untuk itu, marilah sebelumnya kita ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Semoga tutorial kali ini dapat membawa berkah. Untuk pertama-tama kita buka dulu powerpoint -nya. Kemudian kita pilih langkau kosong Karena ini nanti kita harapannya Kita buat flyer kita untuk dicetak, di print out Maka kita yang perlu disiapkan pertama adalah Bentuk kertasnya Maka ini kita hapus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 Kemudian kita oke. Okay. Telah muncul seperti ini, kita pilih ukuran yang maksimal sehingga bentuknya memanjang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita mulai mendesain. Seperti biasa, eh, kita pilih sabes untuk memberi. Eh, pink ini supaya berwarna. Lalu nah, warna yang kita sesuaikan, kita memilih yang mana yang kita misalnya kita pilih kuning. Langkah kedua masih sama, yaitu kita ingin mendesain ini bentuknya bagaimana? Kita unggah gambar, kita klik insert kemudian kita piker kita klik kita cari karena materi kita kali ini yaitu pembuatan flyer PPDB ya berupa cetak maka kita siapkan gambar ppdb nya misalnya ini gambar-gambarnya kemudian kita insert gambar yang ingin kita mulai ya seperti ini maka ini karena terlalu besar, bisa kita potong pakai crop, kita potong dulu, kita sesuaikan ya. Kemudian kita perkecil Misalnya seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi foto lagi, insert, picture, gambar pembelajaran. Kita perkecil juga. Misalnya posisinya kita terus demikian Mungkin kalau ini... Besar bisa kita potong, kita sesuaikan dengan tempatnya. Misal, seperti ini. Kemudian, kalau masih kurang, kita unggah lagi gambar. yang kita isi 3 kita perkecil misalnya seperti ini kemudian setelah gambar kita anggap cukup kita memberikan tulisan ini player kita tentang penerimaan siswa baru. Maka untuk itu kita menulis kita ambil textbox di sini. Kita sini. Kita tulis misalnya penerimaan seswa baru tahun pelajaran 2020-2021 ini kita atur kita perbesar misalnya Yang seperti ini kita ratakan tengah warnanya misalnya seperti ini kemudian kita ingin tambah pesan lagi ini penerima siswa baru mana supaya jelas kita tambahi uh, sekolahnya bisa pakai ini juga untuk akademi pun STN dua bisa seperti ini. inya mungkin ini yang di bawah bisa yang nah, seperti ini karena ini warnanya biar tidak bisa kita buat SDN 2 bekerja, penerimaan siswa baru tahun pelajaran. Setelah seperti ini, kita tambahin lagi tulisan, misalnya, pendaftaran dimulai kapan, nah misalnya seperti itu, kita bisa menulis lagi, saya di sini. Tulis pendaftaran, di mulai bulan Juni 2020. Misalnya seperti ini. Kita atur. Pewarnaannya misalnya terus misalnya seperti ini kemudian kita ratakan tengah atau mungkin ini ditarik biar ini pendaftaran dimulai bulan Juni 2020 saya kita akan membuat syaratnya kita buk lagi antara sini syarat pendaftaran misalnya satu Usia Minimal 5,6 Tahun Misalnya Dua Melampirkan Akta Fotokopi ya. Melampirkan fotokopi Kelahiran yang ketiga melambarkan kakak. Tempat, misalnya melampirkan surat keterangan dari TK kering paut ini kita tulis jika memiliki nya lagi. Lah. Melampirkan kartu fotokopi fotokopi kartu KTP burung jika punya. misalnya seperti ini nah ini syarat-syaratnya bisa kita desain pula masih tetap bisa kita dikretasi tes seperti ini Seperti ini, secara pendaftaran, terus misalnya kita akan menampilkan pola, misalnya setelah syarat memberikan daya tarik, misalnya kita promosikan, yaitu prestasi. prestasi sekolah misalnya satu suara renang Kecamatan misalnya Dua Karena mewakili kecamatan Dua juara Satu Lomba OSN tingkat 1 Tahun 2018 2019 Misalnya ini Terus kita tampil lagi Dimana kalau kita mendaftar online Misalnya seperti itu Untuk menghindari uh, Kerumunan masal misalnya kita tuliskan di sini adalah linknya, link pendaftaran. B garing P ah. online SDN 2 oh, jo bisa ini linknya kita ini ataupun kita atur sedemukan rupa misalnya di sini berarti pewarangan kita rubah kita ganti warnanya Nah, ini supaya ini juga kita beri warna misalnya ini kemudian wah gak usah gitu oke, kita tegretasi aja misalnya teksturnya oke ini terus kemudian teksnya coba kelihatan ya, coba. ya bisa seperti ini nah ini posisinya bisa kita miringkan juga boleh Seperti saya kemudian kita tinggal menghias. Misalnya, ini kita bingkai, kita klik format bingkai misalnya kita ingin membingkai seperti foto seperti ini Fotonya. kemudian yang ini kita pingkai misalnya oval ya nah, seperti ini terus yang ini kayaknya kita tinggal pula pakai nah, seperti ini. Ini kita pingke pula, kita samarkan aja. Ini kita beri tesaran. hampir sama yang lainnya oh, sama ya ganti aja nah, misalnya ini jadi sudah gambar playernya sudah jadi sudah cukup kalau ini sudah digangup ini mungkin ini kurang jelas bisa kita baca grupnya biasa saja. misalnya ini aja biar jelas demikian untuk pembuatan flyer terus langkah selanjutnya adalah ini kita simpan kita simpan ke bentuk yaitu kita fire. Kita save Seperti biasa Untuk presentasi Misalnya PPT PPT, PPT PPTB 2020 2021 kita simpan di file d di tempat yang sama dengan folder PPDB. kita simpan ini contoh player yang telah kita buat tadi semoga dapat bermanfaat terima kasih semoga dengan kebersamaan kita belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat wabillahi taufiq walaytayyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh